Semuanya, selamat pagi. Kiseki no Kaiwa, selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya, selamat pagi. Bagaimana kisah? Apa kabar? Kali ini ketemu lagi bareng kita di Kiseki no Kaiwa. Masih bareng. Saito-saito atau murid-murid dari Kiseki Gako nih Nah untuk kali ini kita akan bertemu dengan dua orang cowok-cowok Dari Kiseki Gako Kalau kemarin kan ada sama si Vitaris sama Adur Cang ya Sekarang kita sama ada siapa? Gimasu Des Jaya okay. Oke. Dimas Cang dan Jaya Cang Oke okay. nanti mereka akan jikosukai sendiri Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe like dan komen terus ya minasang untuk mendukung konten-konten kita oke langsung saja kita mulai kaiwa hari ini kaiwa masuk. oke untuk kaiwa kali ini seperti biasa kita akan mulai dengan jiko shokai atau perkenalan jadi biar kalian juga tahu lebih dalam nih untuk uh, aku atau seito yang datang di edisi kali ini nah untuk uh, itu langsung saja yang pertama mau di mas Cang dulu atau jaya ceng dulu oke okay. Bersambungan Jika sudah menarik Jika no namai wa Dimasu Mahamadu Bratama Sabtal apa tadi? Oh, oke okay. okay. Lanjut Yang berikutnya ada aja ya, どうぞです。Jadi nah, no Jayato no Koto okay, okay, ya, sekarang langsung saja kita mulai uh, santai ya senyumnya kok agak-agak kurang santai gitu loh, santai dulu ya lepas dulu, oke. nanti kita langsung ke itu aja. tadi habis-habis habis itu ya, habis kelas. habis kelas. kelas ya, oke. jadi habis kelas langsung kita tarik dulu nggak apa-apa ya. Nah, oke, nah, nah. <laughs> <laughs> oke. Okay. terus ah kita tuh nggak mau ngobrol-ngobrol nih. eh kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol sama si Vita sama si Adul aducang. nah ini juga kita mau Spesial nih, satu, eh, satu bulan ini mungkin kita akan berinteraksi dengan situ-situ kita gitu. Nah, kalian ini kan juga situ untuk Dimas. Chang sendiri itu udah berapa lama sih belajar di Kisaki? Uh, kurang lebih satu tahun. Satu tahun ya. Oke, okay. kalau untuk Desa, uh, kurang lebih empat bulan. Empat bulan ya. Oke, okay. jadi yang Dimas kan... 100. habis tawon kemudian si Jayacengnya 4 bulan. Oke. Nah, kalian kan kemarin habis lulus SMA ya? Iya. Habis lulus SMA kesini Nah, itu uh, prosesnya uh, bisa motivasi dulu deh motivasinya tuh belajar Jepang tuh apa, terus prosesnya bisa sampai kayak gitu itu gimana Udah mau jawab siapa? Dulu? Jayaceng dulu. Jayaceng dulu. oke, okay. Jayaceng motivasinya belajar Jepang itu apa sih? Atau terus prosesnya kok bisa sampai ke Kiseki ini gimana? ingin yang jelas untuk bekerja ke Jepang dan okay. mencari wawasan yang luas terlebih dahulu okay. Siap. berarti motivasinya itu ya? jadi pengen kerja di Jepang juga teman, -teman kita yang kemarin ya. ya pengen kerja di Jepang terus uh, nah prosesnya kok bisa sampai ke, ke Kiseki ini? Gitu kemarin dari maksudnya tau dari mana atau gimana gitu? dari saudara diberitahu dari saudara, oke okay. oh, okay. jadi yang punya dari saudara ya, ya. ya. oke okay. terus kalau di masjid, uh -huh. kalau saya sih sama mungkin kerja di Jepang, hmm, oke okay. udah di Jepang ya, pengen terus di Jepang, terus uh, prosesnya bisa sampai ke, ke Kiseki kita gimana sih? saya tahu dari Wisnu Sensei. Sensei. Sensei tapi sebelumnya sih ya pernah tanya-tanya ke satu lembaga itu hmm. terus kata Wisnu Sensei buka gitu. okay. saya langsung kesini oke okay, jadi pas kebetulan itu pas buka kelas juga ya yeah. oke okay. terus tadi kan <coughs> katanya pengen kerja di Jepang ya yang yeah. kerja di Jepang itu tuh uh, kalian kok bisa kemarin Eh uh, apa nih? Jurusan SM, SM, SMK, SMA, nah. SMK, SMK. Jurusan apa? Uh, kalau saya teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Kalau saya, saya teknik mobil. Teknik mobil. Oh, ambil ambil, ambil, ambil. Ya, ya, ya. Oke. Terus karena uh, kenapa sih pengen kerja di Jepang gitu? Ya mungkin gajinya di Jepang itu lebih besar daripada gaji di Indonesia. Oke, okay, gaji ya. Terus kalau C pendapat saya sama oh ya karena gaji di Jepang itu lebih besar daripada di Indonesia oke okay. jadi lebih ke uh, motivasi itu nafsu ya yeah. gajinya ya oke okay. oke okay. okay. terus kalian kan uh, di sini berarti <coughs> tadi udah hampir satu tahun sama 4 bulan yang okay. berkelonan ya nah itu jadi gimana uh, perasaannya gimana nih udah satu tahun atau 4 bulan belajar Jepang gitu deh deh Jaya ya terusnya gimana sih sampai sekarang gitu apakah masih sulit masih belajar masih masih kayak uh, itu gitu belajar bahasa Jepang itu yang penting ya tidak boleh ada sampingan jadi harus tetap fokus hmm, oke okay. karena bahasa Jepang itu sangat sulit tidak hanya sulit oh sangat sulit ya jadi uh, menurut Jaya Chan tuh kayak bahasa Jepang tuh sangat, sangat sulit, sulit ya oke okay. terus kan udah 4, 4 bulan nih Mas, ada kan berarti dulu awal kan juga mikirnya kayak sulit banget gitu ya. Kalau uh, ke-4 bulan nih uh, gimana? Ya lama-kelamaan kan kita semakin kenal lingkungannya juga. Oke. Okay. Nah, menjadi menyenangkan juga bahasa Jepang itu. Okay. Karena ada tantangannya. Untuk okay. yang suka tantangan. Oke. Okay. Jadi ada tantangan tersendiri ya dalam belajar bahasa Jepang. Oh. Oke, okay, kalau uh, dimasang nih salah satu dari kita nih. Uh, itu dulu kalau kayak tadi deh dulu pas awal awal apa namanya belajar tuh bahasa Jepang tuh gimana terus sekarang udah hampir satu tahun tuh e, gimana ada bedanya atau perasaannya gimana untuk gitu, belajar bahasa Jepang tuh, ya. Ya, untuk awal awal sih memang sulit sih hmm. saya dulu juga sampai lembur, lembur. tengah malam waktu okay. itu masih ngerjain oh, terus oh. paginya harus dikumpulin oh, gitu. terus tapi itu jadi rutinitas lah okay. terus lama kelamaan ya sudah terbiasa, okay. mudah, okay, terbiasa. Jadi udah mudah, terbiasa, sudah mulai terbiasa sama bahasa Jepang juga ya, yeah. oke okay, berarti itu tuh tadi bilangnya ada PR ya, suku daya, yeah. tiap hari ada PR, uh, hampir setiap hari, sih. Ha, hampir setiap hari, ha, setiap hari. Okay. memang kayak gitu ya menasang, jadi biar untuk sebenarnya untuk memudahkan belajar juga gak sih yeah. kayak kalau ada PR tuh pasti belajar, tapi kalau nggak ada PR pasti mungkin nggak belajar yeah. kan gak, gitu. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, masih seputar biakku dulu nih, nah kalian uh, di sini kan dulu diajak dari awal dari awal banget ya, cuman kita cang juga cerita itu dari mulai huruf-huruf itu kan juga uh, banyak juga metode belajarnya juga banyak ya di sini ya, itu nah oh, menurut kalian berdua nih yang paling favorit nih, metode belajar dari kisek itu yang paling favorit apa sih gitu, kan ada banyak kan? nah itu mungkin di hmm, kalau menurut saya sih lebih suka ke kaiwa sih kaiwa berbincang-bincang oke okay. jadi lebih suka pas kaiwa ya. pas kenapa kaiwa. kenapa eh, pas, pas kaiwa ya lebih memperlancar relancar hmm, okay. biasanya gimana sih latihannya kaiwa di sini tuh mungkin bisa tahu gitu mungkin kaiwanya seperti okay. mempersiapkan dulu terus dibaca di depan oke okay terus ada tanya sisi -tanya, tanya, tanya jawabnya gitu. Oh, Oke, okay. itu berarti kayak uh, menyiapkan materi, terus nanti ada dialognya lewat tanya jawab itu, itu ya. ya. Oke. Okay. Terus ada uh, lagi nggak yang gitu? Mungkin itu. Gitu. Oke, okay, yang paling nah. itu ya? Oke, okay. kalau jajan nih. Kalau saya lebih suka ke karaoke-nya. Oke. Karaoke. -nya. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Karena di sini ada karaoke-nya. Oke. Okay. Itu bisa dijelasin gak? Gimana sih? Kok apa, apa, apa, apa karaoke sih? Nah, itu kenapa? Itu tuh gimana? Belajarnya lewat karaoke itu gimana? Karaoke-nya itu kan nyanyinya lagu Jepang. Ah. Bertujuan untuk menambah pusat kata juga. Oke. Okay. Dan memperlancar cara berbicara. Oke. Okay itu ya jadi uh, namanya kita punya ngaku session ya selain ada di kiseki di YouTube kita, nah sebenarnya di, di kelas kita itu juga ada yang namanya ngaku session. Jadi beberapa minggu sekali nanti kita ada uh, karaoke ya, karaoke. Okay. Terus uh, selain itu uh, apa lagi sih di karaoke itu ada apa lagi uh, apa cuma nyanyi atau mungkin nanti ada mungkin ada penjelasan atau gimana gitu ya ada tanya jawabnya juga untuk mengatikan setiap liriknya oke oh, okay. jadi kita kayak bedah lagi gitu ya, ya. bedah lagu bedah lagu juga ya. untuk apa kalau nggak oh. tahu artinya itu tanyakan oke okay. oleh right. itu kemarin kemarin juga kita habis nggak dua juga okay. ya? ya kemarin itu kemarin nyanyi apa jajan kemarin nyanyi apa kemarin lagunya pilihannya apa imbauan ini nongjak kesaku, imbauan ini ya, nongjak setiap kesaku, oh santannya lemon ya? Iya. Oke, oke okay. kalau Dimensi kemarin dapat lagu apa nih? Lemon, lemon. Ya itu dari siapa? lupa. <laughs> <laughs> Judulnya lemon ya? Oh, Judulnya lemon ternyata juga kan, tapi aku tuh empat enam. Oke, okay. Alright Itu ya. Jadi nah kalau itu kan tadi itu kan kita juga udah itu kan favorit kalian kan. Hmm. Nah pertanyaan berikutnya tuh kalian pengen ada ada ide nggak sih untuk metode belajar lain gitu pengennya tuh kan tadi ada kayu ada ongaku session terus mungkin juga ada kita kalau kalian kan juga ada latihan mensatsu ya latihan interview nah itu ada masukan nggak mungkin nanti kita biar nanti uh, apa gitu ide kalian biar nanti kan uh, biar kita tambahin gitu uh, ada ada ide nggak gitu. mungkin untuk kishiaki lebih, lebih berbanyak kaiwanya sih, lebih dipermain kaiwanya ya, tetap ya. Oke, supaya jadi lebih fokus ke kaiwa ya, ya supaya lancar. Oke, jadi menurut Dimas, untuk itu lebih efektif ke kaiwanya ya. Oke, kalau maksudnya kan itu udah ada kaiwa sama yang lain, itu pengen ada apa lagi gitu nggak? Apa gitu yang lain gitu? Mungkin itu sih udah ya. Nah. Oke ah oh, Jaya nih ada pengen nambahin apa metode apa gitu ya, mungkin mungkin karena terbiasa seperti ini sudah nyaman sih oh udah nyaman apalagi, ya apalagi kita oke udah terlanjur nyaman nih Jaya nih oke oke kalau begitu oke lanjut ke pertanyaan berikutnya nah ini kan ngomongin lebih ke depan lagi nih ya ngomongin lebih ke depan ya nah kalau untuk kalian kan tadi pengennya habis uh, dari sini kan besok pengen bekerja di Jepang gitu kan itu kalau di Jepang besok tuh kalian pengennya yang sesuai dengan jurusan kalian atau memang ya udah yang penting ke Jepang dulu deh kalau menurut saya ya yang penting apa ya bekerja dulu ya. kalau bisa disesuaiin jurusan oke. Ya. tapi harapannya tetap sesuai yeah. jurusan nah, kalau jaya-jaya sendiri ya seperti itu jadi yang diharapkan sesuai jurusan terlebih dahulu uh -huh. kalau tidak ada ya seadanya yang penting bekerja oke okay, yang, yang penting bekerja di yeah. jepang dulu ya nah itu kan yang penting kalian bekerja dulu nih kira-kira selain pengen ke jepang kalau kalian pengen ke jepang tuh selain selain mau apa namanya mau bekerja itu tuh ada tujuan lain sih gitu mungkin pengen pengen oh aku tuh kalau udah ke jepang pengen Nah, oh, sini nih. Mungkin ada pengen ke pengen ngelakuin ini yang ada di Jepang aja gitu-gitu. Ada gak sih kayak waktu oh, besok kalau udah kerja di Jepang, aku pengen gini gitu. Kalau aku sih pengen kayak wisata kuliner lah, nyicipi okay. makanan Jepang. makanan Jepang. Oke. Okay. Nah, ngomongin makanan Jepang kalau favoritnya di Mas Cang, apa nih? mungkin udon sih. Udah udah, udah pernah enggak udah? Uh, belum dulu. sih. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> oke, okay, tapi itu tuh kayak <tuk> gimana gimana ceritanya dulu kok, belum rasanya tapi udah udah jadi makanan favorit tuh gimana mungkin dari cerita cerita teman-teman gitu -teman ya. Oh, udara <tuk> yang udara udara di Jepang itu. Oke, oh, okay. kalau ke Jepang jangan lupa dicicipin udon. Oke, oke. Jadi udah udah udah dipesanin ya. Uh, oke, okay. terus kalau <tuk> udah makanan Jepang sendiri udah pernah udah pernah makan apa mengisi tangan sih ramen oke okay. itu maksnya di sini juga banyak ya, ya. namanya oke okay. kalau <laughs> sini itu ya favoritnya itu meskipun kayak emang berarti mungkin enak banget ya hmm. takut sih kalau udon nasi Jepang juga belum pernah sih tapi mungkin tadi bilangnya semuanya oh semua orang tuh kayak merekomendasikan udon berarti udonnya tuh enak banget gitu oke oke kalau jajang nih kalau selain bekerja, itu tuh kamu pengen apa sih, nah itu kan pengen kayak wisata kuliner gitu ya pengen nyobain semua kulinernya gitu kalau di Jai lebih ke tempatnya, tempat wisatanya oke, okay, pengen ekspor tempat wisata ya <tuk> yang paling pengen nih, pengen tempat wisata, yang paling pengen banget di, di apa namanya, di, didatengin di Tokyo Tokyo, Tokyo. Tokyo. Nah, Tokyo kan tadi kan luas ya itu pengennya tuh topionya yang di mana nih atau spesifiknya pengen ke mana gitu tapi ah. topio skate tree oh terus skate tree oke terus ada lagi nggak? Tokyo tower mungkin tower oke okay. pertanyaannya Jadi... ya, itu di internet itu cantik oke okay. pengen lihat pemandangan dari situ ya, ya. pengen kan di atas suka ketinggian dong berarti jancang yang sangat suka sangat suka berarti di sini juga suka mendaki jangan sih oh semenjak jalan, tapi semenjak lah sebenarnya semen. tapi dulu sering mendaki. tertarik untuk mendaki juga nggak bisa mungkin Fuji Sang mungkin <laughs> mau mendaki Fuji Sang gitu ya mungkin kalau ada waktu luang oke alright jadi itu ya tapi lebih ke pengen ke Tokyo ya tuh oke okay. Jadi itu mainan selain bekerja tuh mereka juga pengen kayak teknik atau juga wisata juga ya yeah. Ya namanya masa kerja, kerja doang gitu kan Oke okay, terus pertanyaan mungkin ini udah mau pertanyaan terakhir ya Jadi mungkin udah mau makan akhir, akhir nih Terus <coughs> kalian kan tadi bilang motivasinya pengen kerja di Jepang Pengen gaji gede ya yeah. Pengen karena gajinya yang lebih besar di sini gitu ya Otomatis ya karena kursinya juga lebih gede, nah, itu kalau udah dapet uang gede itu ada rencana apa sih kalian? Udah mikirin dari sekarang gak sih? Atau mungkin udah pernah ngobrol-ngobrol sama Saito gitu kayak, ya aku tuh besok habis, habis, habis dari Jepang itu tuh kalau udah, udah gonya tuh kan pengen ngumpulin uang ya, dapat gaji gede terus dikumpulin tuh mau apa sih? ada rencana, rencana udah, udah mikirin rencana ke situ enggak sih? kalau situ saya itu. Kalau saya sih paling bikin dinusaha. usaha, bikin oh, ya. usaha, mungkin usaha kecil-kecilan. Contohnya? Oh, udah kepikiran loh kayak. Contohnya. Aku pengen kalau saya sih kepengen buka sablon, sablon baju. Oh, oke, okay. sablon baju. Karena ya. saudara juga ada yang buka, jadi sekali bisa kerjasama kan? Oke, oke. Terus <kuh> kalau Jayaceng ada rencana enggak sih? Saya sudah ada ya rencana ya bisnis kecil-kecilan. Okay. Mungkin ingin mendirikan kedai kopi. Kedai, kedai kopi ya. Oke, okay. kedai kopi di Gedang Sari. Ya bisa jadi. <laughs> Siapa tahu di sana nanti kamu jadi pelopor kopi ya. Kopi. Kamu berarti suka kopi dong? Suka sih suka. Oke, okay. berarti uh, emang itu ya. Berarti besok rencananya uh, emang apa namanya? Mau buka usaha memang berarti sering ngobrol gak sih sama sesama saito gitu tuh kayak kamu pengen apa sih besok gitu gitu tuh sering ngobrol juga sering sharing juga sih gak sih kalian tuh juga sering gitu tapi pernah pernah terus kalian kalau ngobrol itu ngobrolin apa gimana gimana udah pernah sharing juga terus yang lain tuh kebanyakan gimana sih apa juga pengen ada yang pengen kerja juga pengen modal modal kerja di kapal besiar oke ada yang gitu juga ya terus ada juga yang bisnis juga mungkin juga ada ya oke deh jadi semoga cepet ya ini kan jika kalian udah bab berapa sih udah berapa akhir ya ya udah dua puluh dua ya dua terus apa namanya nanti tinggal mungkin lima bab lagi ya semoga semuanya lancar terus apa namanya ya segera tercapai semua impian kalian okay. oke nah sebelum kita Waktu kemarin kan kita kan juga ini kan belajar nih belajar juga nih bagi kalian tuh uh, cara belajarnya juga pengen kalian share cara belajar bahasa Jepang kalian biar uh, Minasan semua tuh tahu gitu loh mungkin pengen tahu nih oh, belajar Jepang tuh gimana sih gitu tips-tips ya? cara, cara belajar kalian terus tips-tips buat Minasan tuh gimana? Ya, kalau menurut saya sih harus sering-sering belajar kayak membaca nonton anime okay. ya, sama praktek lah gitu ya Back. praktek oke okay, jadi praktek sambil dipraktekin yeah. ya bang, apa percakapan ya oke okay. ada lagi mungkin kalau untuk belajarnya kayak gitu juga berarti iya yeah. kamu sendiri gitu dimas sendiri gitu oke okay. kalau jaya, jaya tuh belajarnya gimana yang paling muter tuh yang dikejar ya Prakteknya bahasa Jepang oke okay. ya, belajar itu harus mempunyai noto buku kecil. Oke, okay, noto ya, itu kan bisa dibawa kemana-mana, dimanapun bisa belajar. Oke, okay. begitu, saya jadi dimanapun bisa belajar, luar biasa sekalian. Jadi, ya jadi kemana-mana kamu bawa noto gitu ya? Oke, okay. itu isinya apa? <laughs> ya sakit, oke, oke, oke, ya, ya, ya. Oke, oke jadi itu itu memang caranya gitu, mungkin kalau ada tips-tips lagi mungkin buat Minasang, kalau yang belajar Jepang mungkin ada yang belajar sendiri gitu kan Itu mungkin ada tips-tips mungkin? Ya mungkin kalau seusia saya kan masih suka main, hmm. dikurangi mainnya Dikurangi mainnya gitu, fokus tadi bilangnya fokus, fokus ya? Fokus ke bahasa nah, oke, jadi ah. memang tadi juga Jayesang tadi juga bilang nggak boleh di, istilahnya tuh di sambil sambi gitu ya? ya memang lebih baik jangan di samping-samping. Oke. nanti ada lagi. Ya. Intinya bagi Minasang gitu. Ya, untuk Minasang yang ingin belajar bahasa Jepang lebih mudah. Untuk daerah Klaten, Jogja, Solo dan oh, sekitarnya. Okay. Ya. Mending gabung ke kita aja. Oke. Jadi saya ya. ya. Oke. Okay. Itu gimana? Untuk alamatnya buka di deskripsi. Oke, okay, jadi nanti Minasang juga kita mau ngikutin lagi, kita lagi buka kelas baru ya yeah. Kita masih buka kelas baru nih Nah untuk Minasang yang tertarik nanti bisa langsung gabung ke kita nanti untuk alamat dan kontaknya bisa langsung ke deskripsi ya. Oke, okay, itu aja mungkin uh, percakapan kita mungkin itu dulu ya Oke, okay, mungkin itu aja Minasang untuk KAIWA kita pada kali ini ya Nanti kita akan sambung lagi untuk besok minggu depan. Nah bagi Minasang nih yang udah menonton tapi belum subscribe, ayolah kita subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kita update update konten terbaru nih. Dan jangan lupa juga like juga dan juga kalau misalkan ada saran kritik itu bisa di kolom komentar ya Minasang. Wah, yang langsung suka nanti ada saran kritik apapun langsung aja ke kolom komentar nih. Dan nah, kita akan ketemu lagi setiap hari apa? Kamis, kamis dan Sabtu Oke, Kamis dan Sabtu Pukul? Pukul 6 sore Hanya di Kiseki Gaggo Channel Dan terakhir kita mau mengucapkan Kishoni Kiseki Gaggo Di Hongkuk Bengkuk Dan selalu Shiseki